Halo bosku semuanya balik lagi bersama Tangan Pendosa ya guys Di video kali ini kita seperti biasa Seperti hari-hari kemarin kita bermain di Sweet Bonanza Candy Land Ditemani oleh Mbak Mirna ya guys Ada di kasino Pragmatic Play Catat-catat Kita bawa modal 300 Reba ya guys Kita lihat jadi apa cok Semoga aja manjang nih Kita pasang di bed-bed ya jangan kan di bed 10k 10k lebih santuy Aduh baru mulai jangan ngelek dulu co Ayo Oops, bubble surprise Maukah manis Oke gak apa-apa santuy Pisang gak apa-apa Baru mulai guys jangan berharap lebih kan Baru mulai langsung connect switch spin gitu Lanjut lagi kanjut gasken Kita di bed yang sama ya guys Oh ya buat kalian yang baru bergabung di channel tangan pendosa Tangan pendosa main di Maxwin138 ya guys Link daftarnya ada di kolom komentar langsung aja gaskun Kita lanjut lagi kanjut diputar-putar bersama Mbak Mirna guys Mau kah manis Sweet spin, bubble surprise, candy drop dan 5 Kita pasang situ-situ aja terus guys Semoga aja kena kan. Wits, candy drop. Lewat candy drop, Cok. Lima manis. Ops rem dulu. Oke, mantul. Lumayan, lumayan guys, lumayan. Profit 20 rebay. Kita lanjut lagi kanjut. Berang-berang bawa tongkat, berangkat beli ban pakai tongkat, jangan sampai rungkat. Gasken lagi. Jangan ngelek dulu, Cok. Woi. Jaringannya ini, Cok, ngelek. Bentar, guys Bentar, guys. Oke, lancar lagi. Sepertinya harus bangun kita, cok. Diputar-putar bersama Mbak Mirna. Sore ini ditemani Mbak Mirna di Sweet buangan Zakyan di Len. Moka manis. Bubble surprise. Moka bubble surprise. Di kurang satu, cok. Ini mah kurang satu, guys oke enggak apa, apa baru kalah baru turun ya guys turun modal kita tadi dari 300 sekarang jadi 200 Cok kita gaskan lagi gaskan gaskan masih bersama Mbak Mirna diputar-putar ya guys di channel tangan pendosa Moka, manis, bubble surprise, candy drop, sweet spin, rongga jambu bool kena kan gitu? Kalau sweet spin langsung sweet spin gitu mantul nih. Kalau kena langsung sweet spin. Sugar bomb, ops, ops, udah stop di situ. Ngelek, ngelek, ngelek. Sugar bomb nih pasti fix tuh kan? Perkaliannya kali dua. Tuh Kaliannya kali dua doang Cok Oke gak apa-apa Santai Kalau kena lumayan nih guys maukah Manis Putar-putar lagi Mbak Mirna Mbak Mirna ini mantul guys Sukanya diputar-putar Anjay Diputar Diputar-putar Apa pula nyanyinya Lanjut lagi Kanjut maukah Manis Wihs sweet spin kah? Idih, manis. Sweet spinnya kena cok. Ih, kali dua lagi guys, ada perkaliannya di sweet spin kali dua. Idih, manis banget cok. Kita langsung aja masuk ke game switch bonanza yang asli ya guys. Jangan nge-like dulu, jangan nge-like Oke. Okay. Oh ya buat kalian yang mau main juga di Maxwin 138 bersama tangan pendosa, link daftarnya ada di kolom komentar ya guys. Langsung aja lanjutkan. Berang-berang bawa tongkat Berangkat Oke apalnya pecah Lanjut lagi biru guys idih manis Love nya juga pecah Perkaliannya turun lagi dong Perkaliannya turun lagi Ih kali 9 cok lumayan Lumayan lumayan lumayan 300 langsung guys profit 378 rebay. Oke mantul Jambu bol, idih manis banget birunya connect dulu Uff Mau gak jelly ungu Jelly ungu mau kah manis Dua lagi Aduh gak mau cok jeli ungunya Kali 9 lagi totalnya co Oke okay, gak apa-apa santai Santai Masih ada 5 spin lagi Uh manis banget pecahannya cok Is perkaliannya dong ini gak ada perkaliannya cok Sayang banget cok Mau kah Pecahan-pecahan lagi Kasih kah Ih sekali 20 tuh lumayan cok Satu spin terakhir Aduh gak ada yang pecah anjay Oke gak apa-apa santai guys Kita langsung profit langsung anjay 1,6 dikali 2 karena ada sugar sugar bom ya guys Ini, Mantul modal modal 300 rebai Kita gasken lagi guys kita gaskan lagi kita cari profit profit yang lebih tinggi guys kalau bisa lebih lebih kalau bisa lebih lebih baik guys lebih bagus profitnya guys putar-putar lagi bersama mbak Mirna cok maukah mbak Mirna ih manis banget cok dapat switch spin tuh emang paling jos switch spin lagi kah maukah manis Oke, okay, sugar bomb. Tuh ngerem guys, ngerem ngerem, sulit cowok ngerem. Oke okay, nggak apa-apa santai kita gaskan lagi, kita gaskan lagi guys. Di bed yang sama mengincar JP-JP yang lebih ya guys. Mantul banget buat kalian yang mau main bareng tangan pendosa link daftarnya ada di kolom komentar ya guys. Langsung aja lanjut kanjut gaskan. Maukah manis bonus-bonusan lagi candy drop bubble surprise jambu boel dan sweet spin woi ngelek co tuh jaringannya ini guys Maukah manis aduh ngelek mulu co apa nih yang kena tuh dua Udah guys, kita karena udah profit langsung aja kita WD dulu ya kan. gasken Terima kasih buat kalian yang udah nonton channel Tangan Pendosa sampai akhir ya guys. Jangan lupa link daftar di ta, link daftarnya ada di kolom komentar. Aduh belepotan cok ngomongnya. Bye bye semuanya. Terima kasih. Salam dari Tangan Pendosa.